Halo sahabat Jumpa lagi ya Sekarang saya akan bagikan Video Tentang setting Redmi 9A ya. Nah ini HP nya ya Saya baru beli Dari salah satu marketplace Ini ada kartu terima kasih Dari Xiaomi Nah HP nya masih segel ya uh, Redmi 9A ini yang 3GB ya RAM nya ini kelengkapannya ada kabel terus kepala charger nah yang ini itu soket sim card nya ini soket SIM cardnya, ya. Nah, di dalam sini ada kartu garansinya. Ini kartu garansinya, ya. Ini kartu garansi dari Xiaomi Indonesia. nah ini hp-nya ya kita aktifin ya langsung saja tombol on off nya itu Xiaomi uh, di sebelah kanan ya dan tombol volume juga sebelah kanan sudah mulai berproses ya. nah miunya miu 12. untuk layarnya 6,53 in, untuk baterainya 5000 mAh, untuk prosesornya MediaTek Helio, untuk kameranya 13 megapiksel. oke kita langsung next saja ya. nah di sini ada pilihan bahasa ya. Ada banyak bahasa. Saya pilih Bahasa Indonesia, ya. Kalian bisa pilih-pilih Bahasa di sini, kemudian kita langsung next. Nah, setelah itu kita pilih lokasi, lokasi Indonesia next. Nah, di sini ada kebijakan privasi, syarat, dan ketentuan untuk peninjauan pengguna Kalian bisa baca-baca ya, kemudian checklist next saja. Nah, di sini sedang berproses ya. Nah, di sini kartu SIM saya tidak memasukkan kartu SIM ya. Kemudian next. Oke, di sini juga saya tidak menghubungkan dengan jaringan ya. Next. Nah, di sini untuk fitur-fitur uh, ya, kalian bisa baca-baca saja. Kemudian setuju. Oke, ini berproses ya. Nah, di sini saya tidak menyetel sandi. Kita next. Oke, ini setelan tambahannya ya kalian bisa checklist atau tidak ya, oke kita next. Nah di sini pilih peluncuran bawahan mau klasik atau laci aplikasi ya. di sini saya pilih laci aplikasi next nah pengaturan selesai ya kita next oke ini sedang memuat Okay, sudah selesai prosesnya ya Nah ini tampilan depan Dari Redmi 9A Oke okay, ini tampilannya ya selanjutnya oke kita cek ini menunya kita cek kameranya ya oke berfungsi dengan baik